Lagi review tanpa setting settingan ini ya? Iya betul. Ada yang beli langsung? Iya. Di sini kita kedatangan langsung untuk apa dari konsumen untuk pengambilan unit secara kredit bisa uh, tanya. Oke, kita ya. lakukan testimoni ya. Iya betul. Ya, Bapak Ibu, uh, di sini saya ingin menanyakan nih untuk proses kredit di Sormenteng Motor itu seperti apa Bu? Cepet sih itunya prosesnya. Eh, baru kemarin, lihat-lihat di showroom, terus pengajuan mm -hmm. besoknya langsung di Terus uh, satu hari kemudian langsung di WA, suruh ngambil mm -hmm. mm -hmm. uh, pengambilan ini, yeah. tinggal lanjutkan yeah. unit lagi Dan setelah Ibu ngecek nih untuk masalah unitnya, uh, seperti apa nih, Bu? Kalau saya boleh tahu, ya bagus sih, uh, mesinnya juga masih bagus untuk nama rangka-rangkanya juga sesuai sama di BPKB-nya itu. Prosesnya gampang lah istilahnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu udah mempercayai kredit di Soru Menteng Motor. Semoga banyak rezekinya amin, amin, dilancarkan urusannya ya Bu ya. Yang pastinya ya, dengan Ibu lancar sama Bapaknya biar bisa kredit lagi di Soru Menteng. Ya, semoga makin Menteng ya. makin jaya. Amin, lancar, ya. amin. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi di Deros Auto Channel. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman atas supportnya yang selama ini menonton dan mendengarkan video-video Deros -video Auto. Semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah dan dilancarkan segala urusan maupun dilimpahkan segala rezekinya oleh Allah Yang Maha Kuasa. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Banyak motor yang dijual di pasaran khususnya di daerah Jabodetabek. Baik, kita langsung mengenalkan kepada TC-nya. Bersama Mbak Mei. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam gimana kabarnya mbak Alhamdulillah baik mbak. Alhamdulillah baik nah Mbak Mei, motor bekas tapi berkualitas tentunya itu sama rekomendasi buat teman-teman baik dijelaskan dulu lokasi dan tempatnya yes. uh, di showroom menteng motor ini lokasinya itu tepatnya ada di jalan menteng baik di Lenteng Agung jaga karsa Oke okay. okay. Ada di RT7 RW6, nomor 22. Jalan Kelapa Tiga ya? Iya, di Jalan Kelapa Tiga. Nomor 22. Jual, beli motor, bekas, Oke. Okay, Yang pastinya motor. berkualitas dan bergaransi. Bergaransi. Nah, iya. Bergaransinya berapa lama, Mbak? Kira -kira. Kalau untuk garansi, kita garansi keseluruhan dan ada garansi mesin itu 3 bulan. Oh, garansi keseluruhan iya. dan garansi, garansi mesin selama tiga bulan. 3 bulan. Dan tentunya menggaransikan surat-surat pun juga iya, ya. Iya. Dan untuk surat-surat dijamin aman okay. dari stnk, bpkb dan faktur itu lengkap semua. Oke. Okay. Dan untuk kondisi pajak yang pastinya hidup. Oke. Okay. Atas nama perorangan. Iya. Ya. Atas nama perorangan. Dan dipastikan harganya bisa merekomendasi karena kondisinya pun nah. sangat bagus ya. Iya. Di sarana motor ini ya terkenalnya di motor sport. Motor sport pembelian baik itu cash ataupun kredit iya. ya. Untuk Sormenten Motor juga bisa pembelian secara kredit okay. dan secara cash dan bisa juga tukar tambah. Tukar pembiayaan syariah juga pun iya, bisa ya. Bisa, dan pinjaman dana tunai barangkali bisa ya. Iya, bisa juga. Pak. Dan juga bisa melayani Biro jasa. Biro jasa. Okay. Jadi jangan khawatir untuk kalian yang beli motor di Sormenten Motor ini Betul. karena kita ada biro jasanya untuk pembayaran pajak oh, dan oh. proses balik nama itu saya juga bisa. Oh ya. Eh di sini saya sedikitnya ingin menjelaskan tentang Sarumenteng Motor. Baik. Sarumenteng Motor ini jual motor, motor second, dan Sarumenteng Motor ini juga punya cabang juga pak. Oh gitu. Iya. Ada berapa cabang mbak? Kita di sini totalnya ada tiga. Ada tiga cabang. Dan yang dua itu ada di Keramat Jati pak. Keramat Jati. Jalan Kampung Tengah, jalan Raya Impres, tepatnya di Keramat Jati ya Oh ya. iya. Jadi, untuk kalian bisa, uh, kalian yang mau tahu langsung okay. bisa diketik aja di Google Map di showroom Menteng Motor 2. Dan untuk cabang yang ketiganya kita ada di Depok Cipayung. Depok Cipayung. Dan okay. di Google Map juga ada ketik aja showroom Menteng Motor 3. Nomor teleponnya Mbak Mei berapa? Dan Mbak? Nomor telepon uh, untuk nomor telepon saya Baik. di 0895, okay. 1447, 1233. Okay, Dan di Saru Menteng Motor ini selesor lumayan banyak Oke okay. jadi uh, dan cara motor ini juga punya sosial media Oh ya yeah. uh, dan ada IG nya juga okay. dan ada YouTube nya juga Oh gitu kalian bisa, uh, yang kalian ingin tahu bisa langsung aja cek di YouTube nya menteng motor channel Oke okay. di IG nya Menteng motor nanti di situ juga banyak nomor-nomor sales yang bisa dihubungi Oke, okay. ya teman-teman yang mau kepo untuk sosial media Suru menteng ada di bawah ini Teman-teman bisa langsung klik untuk yeah. kepoin, teman-teman hmm. Dan untuk ratingnya juga lumayan oh, Di gitu. menteng Motor ini uh, Alhamdulillah selalu dapat penghargaan showroom Terbaik Oh iya? Iya yeah. Subhanallah Baik, tanpa berbahasa basi Lebih lama lagi kita langsung Review satu persatu yeah. Beserta harganya ya Iya yeah. Oke, okay, kita mulai yang mana dulu nih Mbak? Ya, di sini kita okay. ada Kawasaki. Kawasaki. Kawasaki ini modelnya klasik. Dan dia Kawasaki W175 Cafe. Ya. Tahun berapa nih Mbak? Ini tahun 2019. Tahun 2019. Ya teman-teman, berempat ganjil untuk pajaknya di daerah Jakarta Selatan ya iya. atas nama nah, perorangan tentunya ya atas nama perorangan oke okay. untuk iya. pajaknya pun di bulan Agustus ya ya untuk kondisi pajak nanti kira-kira dijamin aman dijamin aman Tol oh, dan lengkap oke okay. nah untuk kondisinya gimana nih Mbak ada perubahan ya, untuk kondisi udah siap pakai Pak. oh gitu ya jadi dijamin kalau untuk masalah bodi mesin itu dijamin aman udah siap pakai tanpa kendala untuk oh. kilometernya juga di sini masih rendah oh ya kilometernya di... berapa kilometernya dia ada 1.872 oh ya 1.800 ya iya betul oh. dan dilihat juga dari bannya itu seperti baru ya ban-ban masih sangat tebal tahunnya belas oh tapi iya. kelihatan kayak tahun 2023 nah Kebetulan di sini bisa kis atau kredit ya iya. Mbak ya. Oke. Okay. Nah harga cashnya berapa nih Mbak? Untuk harga cashnya kita harganya cuma 25 juta aja. Harganya 25 juta masih bisa iya. nego ya Mbak? Ya kalau untuk harga bisa nego langsung datang aja. Langsung datang ke showroom. Iya. Nah Mbak untuk promo kreditnya ada nggak Mbak kira-kira? Ya di di Sarmenteng Motor ini di setiap unitnya itu selalu okay. ada. Promo di setiap bulannya Oh gitu Ada potongan DP Kasdek oh, oh, Dan gitu. free helm juga Jadi oh, uh, setiap bulannya tuh banyak kejutan iya. yang menarik lah Untuk kalian-kalian iya. yang ingin kredit motor Dan untuk pembiayaannya pun Banyak ya beragam iya. ya Dari pembiayaan konvensional Maupun pembiayaan syariah iya, juga betul. Untuk minimal paket kreditnya Untuk motor ini Kira-kira berapa ya motor mbak? motor ini DP nya cuma 2 juta 2 juta saja, oke, angsurannya mbak? Angsurannya itu hanya 1 juta seratusan 1 juta seratusan, selama berapa kali mbak? Tenornya? Itu dia tenor 35 bulan 35 bulan satu jutaan ya, ya. Dengan teman-teman mengeluarkan total DP 2 juta Iya Mungkin betul. masih bisa nego barangkali ya Iya, kalau untuk harga bisa langsung ke bypass ke yeah. Mbak May nya ya yeah. gitu. Oke. Okay. di sini kita ada motor sportnya nih, Pak. Oh gitu. ya yeah. Nah, saya juga mau penasaran mau nanya nih, di sini paling laku tuh motor apa ya, Mbak ya? Dan di sini paling laku itu motor sport yang pastinya untuk anak muda. Oh gitu. Iya. Yeah. Wow. Ya, teman-teman, untuk kendaraan bermotor itu adalah merupakan mobilitas yang sangat praktis. Tapi sekarang sudah menjadi modern dan iya, keren ya, iya. betul. apalagi di kalangan anak muda. Cocoknya ya, beli motornya di turun Menteng Motor. Oke, okay, selanjutnya ini ada motor apa nih, Pak? Di sini ada Honda Vario, Honda Vario. 125 2021. 125 cc 2021. Berkuat genap teman-teman untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Selatan. Pajaknya di bulan Mei 2023 ribu iya. Mbak. Saya pengen tahu kalau untuk motor vario ini, kisaran ya pajaknya berapa ya per tahun? Kalau untuk motor-motor metik motor seperti ini sih dia untuk pajaknya sekitar 400 eh, 300 sampai ya an an sangat terjangkau ya teman-teman untuk terjangkau. motor masih sangat muda Nah, kemudian untuk harganya kira-kira berapa Mbak? untuk harga ini sangat murah Oke okay. tahu oh hanya iya. sekitar 20 juta aja 20 juta masih bisa nego ini tahun 2021, 2021 ya, mbak 2021. Ah, atau sama perorangan juga tentunya dan kilometernya kalau sudah berapa Kilometer mbak? dia di sekitar belasan ribu belasan ribu untuk mesin maupun kondisi mesin, fisik kalau untuk kondisi mesin fisik semua Dijamin siapakah, pakai dan Sama. juga nggak pernah laka yang bayar, iya. atau nggak pernah banjir juga ya, gitu. karena uh, di sementara motor ini kita punya mekaniknya, Pak. Oh gitu, kita punya mekanik uh, yang benar-benar profesional. Oke, okay. dan untuk ini kan kita langsung dari pemakan nih, Pak. Jadi okay. uh, sebelum pembelian okay. yang pastinya, terutama kita ngecek di bagian mesin. Oke. Okay sudah melewati verifikasi iya, ya. Betul. Untuk kelayakan motor tersebut. Iya. Buat teman-teman semua. Nah, harganya tadi 20, 20 20 juta masih bisa nego tentunya iya. ya. Ya teman-teman karena kondisinya sangat luar biasa bagus, untuk harga saya rasa masih sangat relatif. Iya. Tinggal teman-teman negoin insyaallah dapat iya. dapat ketemu Yang pastinya ada harga ada kualitas. Ada harga ada kualitas. Betul dan untuk pakai kreditnya motor iya. ini berapa ya, Mbak? Kalau untuk motor ini, untuk Vario DP-nya kita lagi ada promo potongan DP 1 juta dari okay. 3 juta, potongan DP-nya 1 juta jadi bayarnya 2 juta. Bayarnya 2 juta. Wow, tuh hal lagi ada promo dari total DP 3 juta menjadi 2, 2 juta. juta. Untuk angsurannya berapa nih, Untuk akselannya sekitar 9, Mbak. 9? 9 ,000. 900-an. Selama 3 tahun ya. Tuh teman-teman worth it banget kan Untuk mendapatkan motor ini Dan itu bisa proses Jabodetabek ya Mbak? Iya, kalau untuk proses kredit Kita cover Jabodetabek Dan untuk unit-unit inform ini Kita juga punya driver untuk pengiriman Oh gitu Jadi jangan khawatir untuk masalah ini Bisa dikirim Oke selanjutnya ada Yamaha NMAX ya Mbak ya iya. Tahun berapa nih Mbak? Ini NMAX 2019 2019? 2019. Warna hitam teman-teman iya. Untuk platnya berplat genap untuk alamat SMK daerah Jakarta Utara dan pajaknya pun masih panjang banget iya. di bulan Oktober 2023 ya iya, tentunya semua perorangan ya Mbak Iya betul. iya Bandung masih untuk sangat debat. masalah unit berkualitas dan. Unit berkualitas, berkualitas dan bergaransi iya. nah, paket kreditnya ini berapa Mbak kalau untuk ini NMAX DP nya hanya 2 juta aja. DP nya 2 juta masih bisa nego tentunya ya iya. oke untuk harga cashnya Untung harga cashnya ini ada di harga dua puluh juta lima masih ya. bisa nego tahun dua ribu sembilan belas ya untuk promosi paket kreditnya DP dua juta ancurannya ancurannya dia hanya satu jutaan satu jutaan juga selama 35, 35. bulan ya teman-teman worth it rekomendasi Ini langsung bypass dan selanjutnya nih ada motor sport dan nih. di sini ada Yamaha XSR satu lima oh iya, iya, tahun berapa nih, Mbak? Ini tahun 2020 ribu Yamaha, Yamaha XSR ini udah dimodif modif, oh, dan ini udah dimodif semua. Dan untuk warnanya, langka lah, langka bener, berplat ganjil untuk alamat SMK Daerah Depok ya. Pajaknya pun masih cukup panjang di bulan Agustus 2023 atas nama perorangan untuk jarak tempuhnya ini sekitar masih, masih belasan ribu ya iya, Oh iya harganya berapa nih Mbak kalau untuk harga ini kita ada di harga 29 juta 29 juta masih bisa nego ya untuk harga bisa nego kalau untuk motor barunya nih berapa Mbak harganya kalau harga motor barunya dia masih di angka 4 puluh ya. jutaan. Tuh, iya. Oh, di sini Mbak yang jual SR yang model yang terbaru ya. Iya. Hampir separuh harga tuh, teman-teman. Luar biasa. Dan di sini ada Kalau untuk ini dia sama kayak yang tadi saya jelasin, Kawasaki okay. W1 oh, Kawasaki. Cuma bedanya kalau yang tadi itu tipenya cafe yang warna kuning. Oh. Kalau ini tipe iya. SE. Tipe SE. Iya, special, special edition. edition Oh, berarti jauh lebih mahal dan jauh lebih fitur-fiturnya lebih komplit kali iya. ya ya kalau untuk beda tipe aja sih kalau ini SE untuk dp-nya pun di tahun 2018 hanya 1,5 juta 1,5 juta hmm. ini tahun 2000 2018, 2018. untuk harga kesnya berapa Mbak? untuk harga kesnya itu dia ada di harga 23juta 23juta Oke oh. okay, teman-teman ini motornya berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Bekasi dan pajaknya pun di bulan Juli 2023 ya. Ada sama perorangan juga ya? Iya, betul. Warnanya dan, warna army. Biasanya hijau kalau armi. anak muda nyebutin itu hijau army. Iya, benar. Dan untuk masalah kualitas. Ini kan modelnya klasik, Pak, karbu. Harganya yang ditawarkan berapa, Mbak? Harganya 23 juta. 23 juta. Ya. Pakai kreditnya berapa, Mbak? Kalau untuk kredit Kawasakiwa 175 SE 2018 okay. dia hanya 1,5 juta aja 1,5 juta aja angsurannya mbak kalau untuk angsurannya dia sekitar 1 jutaan 1 jutaan juga 1 juta. ya tentunya dikali 35 bulan iya, tentunya, betul. Ya. yang pastinya di showroom motor untuk harga kredit dan harga cashnya dijamin terjangkau ya Pak betul. ya betul dijamin terjangkau itu yang pasti uh, uh. oke okay, baik selanjutnya ada motor trail nih Ya, di sini kita ada Honda Trail CRF 150, 150L. 150 150L. Iya, wow. di sini ada tahun 2022. 2022 masih iya. baru banget ya? Iya, betul. Pemakaian ya satu tahun satu ya kayaknya. Untuk alamat SNK Bogor Kota, teman-teman berplat ganjil dan pajaknya pun di bulan Januari. Dan motornya pun secara kondisi overall masih sangat layak iya. pakai ban-ban pun masih sangat ban -ban tebal. ban masih bagus semua. Iya. Untuk bodinya juga masih mulus-mulus semua. Betul, betul. Harga yang ditawarkan berapa, Mbak? Kalau untuk Honda CRF 2022 ini, harga cashnya hanya 35 juta ya? 35 juta, masih bisa nego tentunya. Iya. Kalau untuk harga untuk kalian yang ingin beli unit-unit di Saru Menteng Motor yang pastinya harganya bisa dinego oh, Harganya masih bisa dinego Teman-teman harga ditawarkan masih open price hmm. Buat teman-teman yang ada minat bisa langsung japri Langsung ajuin aja ya. harganya uh, Paket kreditnya berapa mbak? Kalau untuk kredit dp nya cukup 5 juta aja DP yang... 5 juta? Ya. Oke. Okay. Dan untuk angsurannya dia hanya dua jutaan 2 jutaan selama 35 bulan Oke okay selanjutnya ya. kita ke dalam, Mbak. Nah, ini ada motor semi-semi Harley, nih. Iya, ini semacam kayak Harley gitu, Pak. Oke, ini merek apa, nih? Benelli, oh, Patagonia, Ego 250 cc. Iya, tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2019. 2019, ya, 2019. berplat genap, teman-teman. 2019 untuk alamat SMK di daerah Bekasi. Bekasi. Untuk pajaknya di bulan Mei dua ribu dua puluh tiga. Untuk kilometernya juga masih rendah. Oh ya? Iya dua ribu tiga ratus. Dua ribu tiga ratus Cocok nih buat teman-teman nih. Harga yang ditawarkan berapa mbak? Untuk harganya dia di tiga puluh empat juta aja. Tiga puluh empat juta. Iya ya, dijamin harganya bisa nego. Ah kualitasnya ya, dijamin juga kualitas ya? Kualitas dijamin. Dan kita yang pastinya bergaransi. Bergaransi. Pastinya di sini kita juga ada surat garansinya Pak. Ada surat garansinya. Ada surat wow surat tuh teman-teman diberikan surat sertifikat tentunya ya hmm. sertifikat garansi. Hmm. Kalau untuk ini case only. Oke okay, baik selanjutnya kita pindah ke Kawasaki Ninja. Iya. Di sini di showroom motor ini juga punya Kawasaki Ninja 250 USA. Tahun berapa nih mbak? Ini tahun 2018. 2018. Dan Be bisa dilihat ya dari bodi-bodinya seperti baru dan untuk bannya juga seperti baru. Betul, bannya masih tebel Eh knalpotnya racing yang pastinya. Oh ya. Eh bonus kenalpot ori. Kenal potnya sudah racing ya. ya. Nah, dikasih dua. Iya, uh, uh, bonus. Bonus berplat genap teman-teman untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan dan untuk pajaknya di bulan Oktober 2023 yang bayar. Iya betul. Oke, harga ditawarkan berapa mbak? Untuk harganya ini empat puluh juta. Di sini dijual empat puluh juta iya, masih bisa nego. Iya betul. Tinggal kreditnya berapa mbak? Ya, kalau untuk kredit motor ini hanya DP-nya 5 juta aja. DP-nya lima juta hmm. doang. Wow. Iya. Tapi masih bisa nego ya. Iya. Teman-teman ada budget sekian tinggal ajuin aja ya. Iya bisa. Bisa, ya. bisa. Langsung hubungi marketingnya okay. atau bisa datang ke showroomnya. Oke. Okay. Nah untuk DP 5 juta angsurannya ketemu berapa Mbak? Kalau untuk angsurannya dia sekitar dua juta. 2 jutaan sama 35 bulan juga tentunya ya. ya. Oke, okay. bagus luar biasa. Nah baik selanjutnya kita pindah lagi ke Yamaha nih Mbak. Iya. Ini Yamaha nih? ada Yamaha. R15, Yamaha R15, ya R15, satu lima lima, satu tahun 2019 ribu mm -mm. berplat genap, teman-teman untuk alamat SMK daerah Jakarta Selatan dan pajaknya di bulan Februari. Ini sure. Februari panjang, panjang sampai panjang. 2024 Ini harga ditawarkan berapa mbak? Kalau untuk 2019 ini Yamaha okay. R15. Dia harganya hanya 25 juta. Oke, untuk kreditnya, Mbak, kira-kira berapa, Mbak? Iya. DP nya kalau untuk Yamaha R lima ini, DP nya satu juta, satu juta aja. Iya, wow, angsurannya, Mbak, untuk angsurannya, dia sekitar di satu juta seratusan juga. 1,1 iya, selama 35 bulan. baik selanjutnya, ini motor apa nih, Mbak? Ini di sini ada matic Honda okay. PCX 150 CBS dua ribu dua ribu oh dua ribu ganjil teman teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan atau sama Perorangan juga tentunya ya iya betul dan untuk Ajaknya di bulan Juli 2023, warnanya warna silver gold ya? Iya, betul. Harga ditawarkan berapa, Mbak? Kalau untuk PCX ini, 2018, ya harganya 27 juta aja. Mbak. 27 juta, iya. tapi masih bisa nego tentunya iya, ya? Iya, kalau untuk harga dijamin pasti bisa nego. Nah, Harga yang ditawarkan masih bisa nego? Tuh, kalian bisa langsung aja dateng, betul. bisa langsung cek untuk unitnya. Betul. Yang pastinya di Saro Benteng Motor ini, untuk unitnya itu, Pure langsung dari pemakai. Jadi nah, bukan motor tarikan leasing atau motor lelangan. Betul. Dan itu. dijamin untuk mesinnya juga masih orisinil bawaan update. Untuk kreditnya berapa, Mbak? Kalau untuk kredit picek ini DP-nya hanya 3 juta aja. DP-nya 3 juta? Mm -hmm. Wow. Angsurannya, Mbak? Kalau untuk angsurannya, dia sekitar 1 juta 200. 1,2. Selama 30, 35 50. bulan. Wuh, teman-teman. Langsung aja ke sini. Uh, uh. Baik, selanjutnya. Dan ini ada adanya NMAX adanya max harga penawarannya berapa penawarannya harganya ada di sembilan belas juta sembilan juta masih bisa nego tentunya ya iya. tahun dua ribu dua ribu ya teman teman berplat ganjil untuk alamat SMK di daerah bogor ya teman teman oke selanjutnya kita ada lexi juga. lexi juga tahun berapa nih mbak kalau ini sama tahun 2019 2019 juga dan Ber untuk warnanya juga abu. warnanya warna kita mabuk abu ya? Iya, wow, kondisinya masih mirip banget. Saya lihat nih, iya, berplat di untuk alamat SNK di Jakarta Barat, dan untuk pajaknya di bulan November dua ribu dua puluh tiga. Iya, betul. panjang banget. Iya, harga yang ditawarkan berapa, Mbak? Harganya sama, ya, sama harganya juga. Enam belas juta, sembilan belas juta. Juga. Masih bisa nego, akad kreditnya juga sama ya? Iya, oke, baik. Kita ke selanjutnya. Iya, oke, selanjutnya ini ada Yamaha NMAX ya? Iya. Di sini nih? ada All New Nmax Connected. Oke. Okay. di tahun 2020. 2020. Ini Nmax yang terbarunya. Terbaru ini Nmax Connected. Oke. Okay. Untuk Nmax Connected ini dia ada dua tipe. Oke. Okay. Uh, bedanya di kunci dan keyless. Oke, okay, 2020 untuk berplat ganjil alamatasan di daerah Jakarta Utara atau sama perlawangan. Tentunya kilometernya kalau ya? untuk masalah kilometer kita dijamin masih rendah semua. Masih rendah semua dan enggak puteran juga ya. Iya. Okay, betul. Pajaknya di bulan September 2023. Harga ditawarkan ya. berapa, Mbak? Kalau untuk 2020 Yamaha MX Connected ini hanya 29 juta. 29 juta. Masih bisa nego, tentunya ya. Iya, untuk harga dijamin okay. bisa digoyang. Oke. Bisa digoyang. <tuh> Mbak. kira-kira Promonya apa nih Mbak untuk kreditnya Mbak kira-kira? Iya, -kira. kalau untuk promo di sini pastinya promo DP, Pak. DP. Iya. DP murah tentunya Iya, ya. di setiap DP itu ada potongannya. Oh gitu. Iya. Oke. Okay. Seperti Yamaha NMAX kolektif ini. Oke. Okay. DP-nya dari 3 juta potongan sejuta jadi 2 juta. DP-nya cuma 2 juta doang. Lebih murninya sebenarnya 3 juta bayarnya. Iya, betul. Oke, okay, angsurannya Mbak. Kalau untuk asurannya dia sekitar satu juta dua ratus. Oke kita next. Ini sama ya mbak ya? Iya, ini sama. Bedanya, sama bedanya di KLS, sini. Kailas ya. Kailas. Sisnya remote. Kalau ini masih kunci. Oke tahunnya sama Kalau untuk tahun di sini ada tahun 2021. 2021, dua ya. Lebih muda ya. ya. Berplat genap juga teman-teman untuk alamat tersandkan daerah Jakarta Utara. Uh -huh. Pajaknya di bulan Mei 2023. ribu dua ya. puluh Kilometernya juga masih perendah ya. Iya. Oke harga ditawarkan berapa mbak? Untuk harga yang kilas ini di harga 31 juta. 31 juta masih iya. bisa nego ya? Iya. Paket kreditnya mbak? Kalau untuk kredit karena ini kan kilas ya? Oke. Okay. dp hanya tiga juta aja. Dp-nya Answernya... tiga juta. Kalau untuk anseran dia sekitar satu juta dua juga iya. selama 23 bulan. Oke okay, baik kita next selanjutnya. Nah ini ada Yamaha juga nih sama ya, ya? di sini sama kayak yang tadi yang saya review ya di depan itu. Ya. Okay. Nah, yang di depan itu... Dan beda warna. Beda warna. Dan untuk Nmax ini kita macam-macam nih variasi. Oh. Ada warna biru, okay. ada hitam, okay. ada warna abu-abu, putih. -abu, oh. iya, iya, di iya. sini yang pastinya ready stock. Ready stock ya. Oke, okay, ini tahun berapa Mbak? Ini tahun 2019. 2019. Berkuat ganjil teman-teman untuk alamat SMK di daerah Jakarta Timur dan pajaknya di bulan Juni 2023. Yeah. Nah, teman-teman ada penawaran DP dan ada penawaran angsuran, teman-teman ajuin aja. Yeah. Bahkan untuk penawaran BBN sekalipun. Oke, okay. karena di showroom soru Menteng Motor menyediakan berbagai yeah. jasa penjualan. Yeah, maksudnya showroom Menteng Motor bukan kaleng-kaleng, Showroom Menteng Motor ini... Uh, selalu dapat penghargaan Betul. dan di sini juga saya ingin memperkenalkan nih pak. Oke. Okay. Ya di sini kita punya administrasi pak. Oke. Okay. Bagian administrasi yang pastinya dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Mbak Indah. Dengan Mbak Indah. Mbak Indah ya. Bainda. Bainda. Bainda. Bainda, ya. ya. Jadi kalau untuk kalian nih yang mau ngurus-ngurus pajak dan Mbak Indah inilah yang membantu untuk transaksi. Uh, pengambilan unit ya, yes. betul. Yeah. Oh. jadi saya di sini yang uh, menginformasikan tentang biaya-biaya biro jasa mm -hmm. dan juga tentang pengambilan unit itu juga saya yang melakukannya ya. Dan di sini selamat. kita ada marketing, okay. dulu. ya. Nah, nama saya Yudi, okay. uh, ya, saya di sini sebagai marketing tugas dan fungsi saya itu uh, gimana? Caranya selalu memetik motor penjualan itu setiap uh, bulannya harus tumbuh semakin banyak gitu ya. Ya, di jadi sini marketing, iya ada berapa, Di sini marketingnya itu ada empat. Ada empat. Ya oh. untuk yang jaga di sini. Okay. selanjutnya ini ada nah, digital, di sini ya. kita ada desain grafis. Desain grafis. marketing. Iya. Oh, ya. oh iya saya Rudi saya desain uh, grafis di sini.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 Hai semuanya, nama saya Tias. Di sini divisi saya juga sebagai marketing. Oke, kamu manis banget deh. <laughs> Oke. Ya. Nah, baik. Nah itu uh, keru dari iya. showroom menteng, menteng motor ya. Dan okay. kita bisa lihat ya, uh, saya ingin memperkenalkan okay. kayak pre helmnya, proses kreditnya itu hanya satu hari kerja. Satu hari kerja. Iya, setelah proses survei cuma. Terus, persyaratan itu hanya uh, mudah banget, cukup KTP dan KK aja. Oke, okay. dan di sini penghargaan, penghargaan dari eh, uh, Motor ya. Oke, okay, luar biasa. Nah, ini brand ambassador, brand ambassador Wow, luar biasa juga, fantastis. Ya, apresiasi yang sudah didapatkan cukup banyak banget ya, iya. luar biasa dan ini ada satu yang ketinggalan nih mbak oh, iya, ada ini ada, nah, CB. ada Honda CB Honda 150 CB 150X oh, tahun berapa nih mbak? ini tahun 2022 2022, iya, berpat gedap teman-teman untuk alamat SMK di daerah Jakarta Selatan dan untuk pajaknya pun di bulan April 2023 iya, pajaknya sih mepet, tinggal diomongin iya. aja sama mbak Mi iya. <laughs> harganya yang ditawarkan berapa mbak? untuk harga cashnya ini 28.500. 28.500. nego tentunya ya Iya lumayan sangat rendah untuk kredit berapa Mbak kalau kredit. untuk kredit dp-nya hanya 2 juta aja 2 juta Iya. angselannya berapa Mbak kalau untuk angsternya dia sekitar koma 1,3 oke Mbak Mei barangkali ada yang mau disampaikan buat ya. pemirsa dari showroom menteng motor Uh, yang pastinya uh, untuk kalian jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk membeli motor di Soromenteng motor secara kredit atau cash Karena soro menteng motor ini yang pastinya menjual motor itu yang berkualitas dan bergaransi Dan di sini kita juga punya mekanik profesional yang pastinya sebelum pembelian kita dicek dulu unitnya Seperti itu dan untuk marketing, di sini kita punya marketing lumayan banyak yang pastinya selalu fast respon. Jadi untuk kalian, tunggu apa lagi, bisa langsung WhatsApp atau hubungi marketing di Soru Menteng Motor. Kita ada tiga jabang, pusatnya itu yang pastinya ada di Soru Menteng Motor. Satu, di Lenteng Agung, Jalan Kelapa 3 Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Menteng. Dan untuk e, Soru Menteng Motor 2 kita ada di Jalan Kampung Tengah, Keramat Jati, Jalan Raya Impres. Okay. Dan itu di, di setiap Google Map itu ada ya, ketik aja soro menteng motor 1, soro menteng motor 2, dan cabang Depok kita juga ada di Depok Cipayung ketik okay. aja soro menteng motor tiga oke okay. dan untuk sosial medianya kalian yang ingin kepo dengan soro menteng motor bisa langsung subscribe atau like and comment Betul. di menteng motor channel Betul. dan untuk kalian nih yang ingin lihat ulasannya langsung kita juga di Google Map itu ulasan yang terbaiknya uh, banyak, banyak dan banget. ratingnya itu 4,6. Wow, luar ya, dan biasa. sosial medianya ada Facebook, okay. ada tiktok juga kita ada. Betul. dan IG-nya showroom menteng motor. Oke, okay. ya, tuh teman-teman jangan lupa kunjungi juga YouTube-nya Showroom Menteng Motor. Dan jangan lupa di-subscribe. Baik, udah ada lagi? Oke. Okay. Nah, tuh teman-teman berikut tadi yang telah kami review dan kita sampaikan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman kurang lebihnya saya mohon dimaklumi. saya Dedi dari derosa Auto Mbak Mei dari showroom menteng, menteng motor. motor mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Showroom menteng motor murah berkualitas bergaransi Oke okay.